Gempa Jogja 2006 ribu enam. Karena gempa gunung itu kan diseser opak kan bapak. Saropak itu ada di bawah gunung sini. Oh. Jadi. Waalaikumsalam <tis> <tis> warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang kawan-kawan semua. Di siang hari ini saya sedang berada <tis> <perjadis> di cagar <tis> budaya ratu uh, <tis> Malang. <tis> buat sendiri, ini dengan ketinggian kurang lebih sekitar 150 meter di permukaan uh, langit. Ini di sini kita bersama rombongan, bersama rombongan uh, untuk menaiki tangga. Ini anak tangganya kurang lebih Sekitar 14.732 Anak tangga Untuk bisa kita Sampai ke atas puncak Kawan-kawan lihat sendiri Kayaknya Cukup melelahkan kawan-kawan semua Dengan ketinggian yang sangat-sangat luar biasa oke kawan-kawan mungkin kawan-kawan bisa lihat sendiri ini uh, di sekitar uh, saya saya akan menaiki anak tangga ini katanya uh, di sana itu cukup unik kawan-kawan semua uh, ada bermacam-macam makam dan disana di uh, sana di ah di sana itu dijelaskan bagaimana dan asal usul uh, makam tersebut kawan-kawan bisa lihat sendiri ntar uh, ikutin terus video saya sampai kata ya supaya kawan-kawan lihat tahu sendiri uh, nanti saya akan jelaskan makam-makam yang ada di atas Ah, ini saya kayaknya udah nyampein ya di puncak uh, di mana tempat yang kita akan dituju kalian bisa lihat sendiri ini teman-teman kita dari kabupaten Belitung. dan dari tahun bisa lihat sendiri. Äh, Jelas tapak makam Eyang. banyak <Sanjutnya> <San <engaged> All the crossed to bed, all this. <laughs> for when we're out of to turn the light. to do there? I'm going you my name. Nah, ya. Dari Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh, iya, tujuh puluh tujuh. Iya, mana ya. gebak yang itu adalah di cesar opakan, cesar opak kan bapak saropak itu ada di bawah gunung sini oh. jadi gunung itu tepat di pinggir sungai nah sungai itu yang dulu pusat tempat perziarahan ribuan ya bisa dilihat itu temboknya bergelombang ya nah, turun itu temboknya itu yang di yang lumut ini ya itu yang makam di panjang ya, makamnya ya. ada di bawah pohon. karena pohon semakin besar, ya. makamnya masuk Saya nggak ya. ada lumut ini umbi tidak ada umbi tujuh lantai, ada umbi tujuh lebih ada umbi tujuh lantai, ada umbi tujuh kan ada umbi tujuh lantai, di sana tujuh lantai, ada sampai empat puluh lima derajat, yang setanagung sampai empat puluh dan karena lebih utuh bangunannya Oke, karena relatif udah sekitar bang ini dengan ketinggian kayak gini kurang lebih anak tangganya sekitar berapa ya anak tangga kalau naik kesini kurang lebih 50 sampai 100 anak tangga kalau sempatnya menghidumkan 50 sampai 100 anak tangga ya? Iya. karena begini Bapak, sebenarnya tangga ini dibangun kurang lebih 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu, oh, oh terus baru ya? tidak ada tangga oh tidak ada? tidak ada tangga, termasuk tidak. saya dulu kecil bermain kesini ya masih batu, sehingga dulu kalau mau naik harus merangka oh iya nah, dan siapa yang membangun ini? Onon -on adalah ada satu salah satu tokoh dari Jawa Timur iya. yang melakukan cirakan di sini karena berhasil dengan cirakannya, punya nazar untuk memperbaiki jalan di sini hanya dibangun jalan ini namanya beliau ada di Pranastini. Oh ini namanya? Yeah. Ini yang membangun tangga? Ya? Yang membangun tangga. Sebenarnya, Nih ya, ini pakai batu-batuan kalau naik pas hujan harus berangkat. Oke, kawan -kawan semua, ya, uh, ini. Oke kawan-kawan semua, ini rupanya Mas Eko Sri Narjo. Ini adalah uh, salah satu saudara kita yang membangun anak tangga untuk menuju ke Makamnya.